Haja Niki Nastiti Karya Dewi yang populer dengan nama Niki Astria, lady rocker senior berdarah Sunda yang lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 1967 di Bandung, Jawa Barat, memiliki vokal tinggi hingga 4 oktav dengan jenis suara soprano. Ian Antono legenda musik sekaligus gitaris rock God Bless adalah orang yang paling berjasa dalam karir bermusiknya. Lagu yang melambungkan namanya sebagai Lady Rocker adalah Jarum Neraka pada tahun 1984 dan Tangan-Tangan Setan di tahun 1985. Ia juga sempat bermain pada film berjudul Biarkan Kami Bercinta pada 1984 dan Biarkan Aku Cemburu pada 1988.